Satu, dua, iya yeah. kita putar ya guys lu diemin, teman-teman diamin kalau bisa 24 jam cuman kalau si mikonya guys kita mau spa bearing gua Halo teman-teman lagi. sekarang saya lagi kepengen bersih-bersih nih, kit saya sepertinya gearbox gearbox bearing-bearingnya itu sudah mulai kotor ada bearing di gearbox, ada bearing di roda dan lain-lain. Saya mau bersihkan. Nah, simak terus ya teman-teman ya. Saya pakai apa nih untuk membersihkan bearing-bearing yang sudah kotor ini? Yuk, dah lu lihat bearing-bearing yang ada di gearbox ini. Itu kotornya setengah mati guys. Huh, kecil banget kan? Aku bukain dulu ya satu-satu ini bearing bering di gearbox. Nah, ini kebetulan di gearbox saya ini pakai RMC, guys. Uh, kotornya, lihat. Ini ya, nah ini bearing yang di gear diff. ini agak besar. Nih, gearbox saya lihat. Kita copotin semua bearing beringnya ya, teman-teman jangan sampai lolos bering-beringnya semua harus saya bersihkan Uh, ada minyaknya ada degil. Oke okay, guys sekarang ini dia buat bersihin saya pakai Zippo minyak Zippo guys tinggal beli di toko-toko supermarket pasti ada harganya murah nah lihat ini bearing bearing dari gearbox dan bearing bearing yang ukuran buat di roda di roda roda di kenakal kenakal depan belakang itu dia nah ini semua bearingnya sudah saya kumpulin oh ya teman teman ini bearing ini adalah bearing dari kit saya yang GDi 2 DX 2 S yuk kita aplikasikan ini minyak Zippo nya guys kita mau spa bearing gua gimana manfaat dari minyak sipo ini kegunaannya, hasilnya kita simak aja nah pertama teman-teman harus siapin wadah dulu ya wadah untuk menaruh minyak sipo dan Nah, kita buka entahnya baru itu kita tuangin minyak siponya kita tuangin nanti secukupnya ya Hati teman-teman bukanya takut muncrat bahaya nah ini gua tuangin minyak siponya ke wadah tadi cukupnya teman, -teman ya yes. kalau bisa sampai bearing-bearing itu terendam jadi minyaknya itu harus lebih banyak daripada bearing-bearing yang tadi yang kita masukin Oke okay. ini sebelum kita rendam ya teman-teman lihat satu satu-satu gua masukin ya Oke okay, simak terus guys Iya yeah. ini semua bearing ini. Oh ya, termasuk saya juga rendem bearing buat slide steering. Karena gua kita kan sudah pakai slide steering tuh, ada enam bearing. Itu paling kecil-kecil bearingnya. Gua rendem juga biar bersih, kicil enggak ada dekil-dekil, enggak -dekil. ada bolot-bolotnya lagi kan. Nah, ini dia bearing-bearing dari slide steering, kecil-kecil banget hati-hati jangan sampai hilang susah nyarinya deh habis itu buat tutup nah lu diemin, teman-teman dijamin kalau bisa 24 jam cuman kalau mau paling cepet ya 6 jam kita kocok-kocok dulu guys kocok-kocok aja lihat baru dikocok aja bolotnya rotnya udah pada rontok semua. Lihat ya, airnya terkil banget kan teman-teman. Kayak air god. Ih kocok terus. Oke, iya aja. Iya aja 4 jam juga nggak apa-apa. Kalau bisa 24 jam semalaman an udah Aku buka sekarang. Aduh gua lupa teman-teman gua pakai wadahnya itu dari plastik ternyata plastiknya kemakan sama ziponya, nya hancur teman-teman pecah lihat padahal tuh plastiknya tebel lu lihat tuh sampai wadahnya ini yang kayak bentuk gelasnya ini retak lu lihat jadi gila keras banget ini cairan Zippo ini sangat keras gua tuangin dulu deh gua pindahin dulu ke gelas ya ini wadah ini wadah dari beling gelas jadi teman-teman harus pakai wadahnya itu yang dari bahan beling bahan beling yang tebel ya takutnya nanti kejadiannya kayak saya pecah oke setelah direndam saya kemarin sih waktu itu saya rendam 4jam disitu diambil satu-satu pakai pinset ya hati-hati jangan pakai tangan bahaya kalau pakai tangan ya pakai sarung tangan lah atau pakai apa Mendingan pakai pincet aja yang apa gua keluarin dulu ya satu teman teman ya Iya simak terus teman cek dulu jangan sampai ada yang ketinggalan bearingnya Nanti hilang, aduh nyasah nyarinya susah kan? nah kita cek lihat satu-satu dilapin dulu ya tadi kan masih ada bekas minyaknya tuh dilapin dulu pakai tisu lu siapin sedia siapin se tisu secukupnya ya dilap-lap dilap satu-satu dilap udah sabar tapi hasilnya jos enggak perlu digosong enggak perlu dimacem-macemin beringin langsung rontok kotorannya lihat tuh di tisu kita lihat incelong guys saya baru lihat tuh nah Oh ya nanti teman-teman di akhir video gua ada tesnya nanti pakai eh, gua pasang semua tuh bearingnya nah yang paling gua fokusin adalah tes diban buat tes puter diban. tuh seberapa lancar bearingnya. Oke ini udah bersih gua sekarang mau aplikasikan minyak bearing gua pakai Yokomo teman-teman boleh pakai minyak bearing apa aja mau pakai wd-40 juga boleh teman-teman semprot ya kalau ini saya cukup tetesin aja di bearingnya di sela-sela bearing di pinggir-pinggirannya sisi kanan sisi kirinya saya aplikasikan minyak bearing dari yokomo ini nah itu dia satu-satu teman-teman emang harus sabar biar hasilnya maksimal yuk simak terus ini gua ambil ngomong pakai beginian minyakin bearing teman-teman oke mantap udah selesai nah ini gua aplikasikan yang buat di kenakal depan karena gua mau tes gimana tes putar bearingnya. oke kita pasang nah gua pasang bannya, gua kencengin dulu nih. yes siap di test teman-teman Lihat ya gua puter nih satu, dua, yeah kita putar ya guys gua gak apa-apa ini tuh gua cuman kasih rendam di minyak sipo 4 jam ini baru 4 jam loh guys teman-teman nah habis itu gue angkatin satu-satu gue bersih pakai tisu habis itu gua tetesin oleh si minyak bearing tadi yang punya Yokomo ini hasilnya seperti baru Oh iya teman-teman ini bearing ini bearing default dari Yokomo gua masih pakai yang biasa belum yang ceramic ya kalau yang ceramic gua nggak tahu mungkin lebih lancar lagi kali ya memang ini gue masih pakai yang bawaan kitnya, dari beli sampai sekarang bearing gue selalu gue maintenance namanya gue bilang bearing spa, spa bearing, gue rendem pakai minyak sipo karena gue dulu pemain STO, Tamiya, jadi kalau ada bearing-bearing berhubungan dengan bearing, roller bearing, bearing roda, bearing yang lain-lain pasti gue rendem pakai minyak sipo dan gue aplikasikan sini ternyata oke okay juga harga minyak cipo cuma 27000 an teman-teman jadi murah dan itu sekaleng juga gua oh, paling tadi gua pakai seperempat tua nah ini gua tes vertikalnya gua puterin rodanya dia masih muter lancar teman-teman penting bearing harus loncet teman-teman supaya tidak seret-seret jadi kepelintir pelintir ngarul ngaruh nanti ngelok ngelok gara-gara bearing aduh nyesel banget guys kan? jadi bearing maintenance itu penting guys mantap kan Oke teman-teman demikian tips dari saya kalau teman-teman info ini bermanfaat bagi teman-teman silahkan di like subscribe dan share Terima kasih teman bye bye